Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan wa sahlan di hadhirikum ayyuhattulab wa ma'akum ustada wa fiqami. Hai anak-anak hebat Berlian School, kita akan belajar pada pelajaran bahasa Arab. Sebelumnya, sabahul khair. Ya jawabannya kai Haluka bihoirin alhamdulillah Anak-anakku alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan Sehingga kita bisa belajar bahasa Arab kembali Kali ini kita akan belajar tentang tempat kerja dari masing-masing profesi Tentunya dalam bahasa Arab Nah anak-anak hebat untuk memudahkan kita belajar bahasa Arab pada materi kali ini Nanti kita akan bernyanyi bersama Kalian bisa videokan ketika kalian bernyanyi Ataupun kirim via audio ya Oke kita bersama-sama mulai dengan membaca tasmalah Bismillahirrahmanirrahim Pertama kita pahami dulu arti dari masing-masing teks yang ada di layar kalian, coba perhatikan baik-baik. Kemudian kalian ulangi apa yang sudah sampaikan Jadi kita akan paham bersama. Yang pertama, atau bibu ya malu fil mustajfa. Dari gambar ini kita bisa melihat ada gambar dokter dan ada gambar rumah sakit. Dokter dalam bahasa Arab disebut atobibu dan rumah sakit dalam bahasa Arab disebut mustashfa. Atobibu ya malu Fil mustashfa artinya dokter bekerja. Di rumah sakit Oke Coba dibaca yang ada di layar kalian Atau bibu Ya malu Fil mustashvah Selanjutnya Mudarrisun guru, Madrosatun Sekolah Seperti yang ada pada gambar di layar kalian Sehingga ketika ada kalimat Al-mudarrisun ya'malu fil madrosati. Artinya guru bekerja di sekolah. Kita baca bersama-sama ya. Al-mudarrisun ya'malu fil madrasati. petani, mazro'atun sawah. Al-fallahu ya'malu fil mazro'ati Petani bekerja di sawah. Mari kita baca bersama-sama bahasa Arabnya. al ya'malu fil mazro'ati Al-khadimun ya'malu fil matbakh. Khadimun. Pelayan Mau bahun dapur al khodimu malu fil mau bahi pelayan bekerja di dapur mari kita baca bersama-sama al khodimu Yamalu malu fil mau bahi al muadofun malu fil ida roti pegawai Ida rotun, kantor almuat dofu malu fil idaroti. pegawai bekerja di kantor. Mari kita baca bersama-sama almuat dofu yak malu fil ida roti alba iau yak malu fisuki baion pedagang Su'un pasar Al-ba'i'u ya'malu fi suqi Pedagang bekerja di pasar Mari kita baca bersama-sama Al-ba'i'u ya'malu fi suqi As-sa'i'u ya'malu fi sayyaroti Sa'ikun supir rotun mobil Asaiku ya malu visaya roti Supir bekerja di mobil Mari kita baca bersama-sama Asaiku ya malu visaya roti Anak-anakku perhatikan baik-baik teksnya ya Kemudian mari kita nyanyikan bersama-sama Jangan lupa nanti setelah berlatih kalian buat video ketika kalian menyanyikan teks ini Atau bisa juga dikirimkan via audio Direkam via audio maksud ustada Kemudian kirimkan ke nomor ustada ya Mari kita berlatih bersama-sama atau bibu, ya'malu malu, fil mustafah, al mudaris, ya malu, fil madrosah al falahu, ya malu, ya malu, fil mazroa, ah. al jundiu, ya malu, fil harbi, al hohdimu, ya'malu malu, fil mabbahi. Wadov ya malu fil idaro, albaiu ya malu ya malu fisuki, asaiku ya malu fisayaro. Kalian dengarkan berulang, kemudian tirukan nyanyi bersama-sama dengan ustada. Selanjutnya baru direkam. Selamat belajar, semangat ya. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdallah. Alhamdulillahirrobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.